kita akan menginstall game dari hardisk gitu Walaupun kalian juga bisa menggunakan flash disk Mungkin kalau flash disk kalian uh, memang gede gitu Untuk ukurannya misalnya 64GB atau 200GB gitu Atau mungkin memang kalian menginstal game-nya tuh yang kecil gitu Kayak misalnya game VN ini Yang saya download ini cuma 1 giga gitu satunya enggak 1 giga sih cuma 800MB-an lah gitu Jadi kalian cukup tinggal ke setting aja Dan tinggal kalian cukup cari aja menu yang namanya Gold Hand Kalau kalian memang pakai Gold Hand ya kalau mungkin nggak ada gitu, kalian bisa ke yang paling bawah. Di sini kalian bisa uh, menemukan debug setting. Dan kalau nggak ada tulisan debug setting, berarti kalian untuk handnya itu belum aktif gitu. Di sininya itu framework-nya tuh masih uh, firmware biasa aja, cuman angka doang gitu, nggak ada tulisan hand atau apapun. Nah di sini kalian bisa ke debug setting, kalian ke game dan kalian cukup klik aja yang package installer gitu. Dan nanti hasilnya sama aja kayak yang uh, di paling atas tadi gitu. Emang nggak langsung nggak bisa langsung paling bawah ya, langsung ke paling atas. Di sini sama aja uh, ininya di sini kan cukup tinggal klik yang uh, package installer kayak gitu kayak cukup tinggal uh, install aja gitu di sini untuk menginstallnya kalau kalian error gitu kayak misalnya menginstall patch gitu misalnya untuk Bloodborne, tadi sini uh, saya error pas tadi siang pas saya cobain itu karena untuk versinya tuh nggak sama gitu jadi kalian pastiin aja untuk versinya sama di satu sumber gitu di satu website untuk downloadnya mungkin kalau kalian uh, tahu websitenya juga mungkin nanti juga saya akan bikin videonya gitu ya dan di sini kita akan coba aja menginstall uh, salah satu aja uh, yang ini aja deh karena belum saya mainnya juga uh, di sini karena udah uh, saya install jadi akan ada tulis tulisan error seperti ini kalau kalian pertama kali install itu begitu kalian klik untuk uh, confirm gitu ya baik itu X atau mungkin bulat itu nanti akan langsung menginstall gitu dan untuk menginstallnya pun untuk PS4 cepat gitu dibanding PS3 jauh banget kalau kalian mungkin pengen buka bisnis, gitu ya, buka bisnis isi game PS4, gitu satu gamenya misalnya lima belas ribu atau dua ribu, dengan waktu yang cepat gitu, dengan download internetnya mungkin kalau kalian pakai internet yang 100 MB, wah itu mungkin bisa ini sih, bisa lumayan sih menguntungkan gitu untuk bisnisnya gitu. Cuman saya di sini tidak, uh, diduitin gitu atau mungkin tidak diuangin saya di sini cuman gratis doang, sharing gitu ya ke kalian semua gitu, walaupun ya memang di YouTube ada iklannya juga sih ya. Tapi kalau misalnya gak ada iklannya pun, misalnya di sini tiba-tiba kena block gitu untuk adsnya nggak apa-apa nggak jadi masalah yang penting saya nge-share aja ke, ke ke kalian semua gitu ya bagaimana cara installnya karena gampang banget gitu cukup tinggal ke setting ke gold hand gitu kan cukup tinggal package installer kayak gitu nah sebenarnya sih untuk saya alasan saya ngebajak, sebenarnya bukan ngebajak sih, ya. kayak ya sebenarnya ini ngebajak sih, Sip, cuma pengen coba game-game uh, visual novel dari Jepang gitu, itu doang sih, dan mungkin untuk tambahannya adalah Bloodborne 60 fps ya, dan ya saya cuma pengen nyoba doang sih, mungkin nanti juga saya pengen beli juga sih, masih masih saya banyak sih PS4 yang ori gamenya gitu. Dan ya ini saya cuman pengen nyoba game ini doang. Karena susah sih jujur beli ya untuk di region Jepang gitu. Uh, kalau kalian misalnya beli voucher uh, yen itu lebih mahal gitu. Yang 2000 yen. 2000 yen itu kan harusnya sekitar uh, 300, 300 ribuan ya. di Kalau kalian beli gitu di mana misalnya di toko uh, online gitu eh nggak enggak tiga ratus ribu seratus yen gitu dikali dua ratus ribu itu sekitar dua ribu gitu kalau kalian beli di toko online itu sekitar tiga ribu atau empat ribu dan itu jujur menurut saya mahal banget gitu kecuali kemungkinan kalau kalian pakai genius atau sebagainya saya nggak mau gitu kan dan kalau nge-import dari Jepang langsung gitu ya itu bisa juga cuman lama nunggunya dan saya lebih baik nyoba gini aja sih gitu untuk handoang mungkin nanti juga saya akan balik lagi ke ori gitu. Dan ini cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya lebih banyak ngobrolnya atau mungkin lebih banyak bacotnya memang seperti ini gitu untuk uh, video tutorial di channel saya gitu jadi kalau kalian misalnya udah terbiasa gitu sama video tutorial saya ya nggak aneh gitu kebanyakan tutorialnya karena eh, kebanyakan ngomongnya karena untuk tutorialnya memang yang saya bikin ya biasanya itu cukup tinggal tiga kali klik gitu ya empat kali klik itu udah beres gitu sisanya cuman ah, ngobrol doang gitu ya eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks watching. bye bye